kalian menonton, alangkah baiknya nih, kalian membaca terlebih dahulu disclaimer atau peringatan yang sudah saya berikan ini. Bahwa konten ini, hanyalah sebatas hiburan semata. Tidak patut ditiru maupun dicocok. Di konten ini, tidak mengandung unsur ajakan maupun mengajar dan ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya dilarang bermain bagi yang belum pernah bermain. Cukup hanya menonton saja lebih baik karena tidak ada orang yang sukses dari game seperti ini. Super saya terus untuk berkarya di Youtube, agar saya selalu bisa memberikan hiburan menarik bagi kalian. Salam Sanofi, bye-bye! oke balik lagi di channelnya T tepapawus seperti biasa buat abang abang kita bermainnya di game of olympus ya cuy ya dengan modal 250 semoga jadi dikasih yang mantap mantap yang nikmat nikmat dipandang oleh mata ya kan oke buat abang abang Gusma yang belum like like dulu yang belum subscribe subscribe dulu dong. oke langsung kita gaskan aja bye semoga aja dikasih yang mantap mantap yang nikmat nikmat lah dipandang oleh mata kita ya kan Oke cu oke cek mantap cek eh, aja ya, aku <tuh> kamera okay, angkat dong angkat dong guys tolong please da oke ya kecang kali lima pas yang tadi enggak ada jangkatnya cuy tuh aduh sayang-sayang sekali ya cuy ya D, kali dua lumayan apa yang penting di awal ini nambah nambah aja, cuk enggak ada dikasihnya ini. hmmnya sudah lah berarti ini bukan. oh. jam pasirnya dua kandang join. Oh, dua hektar gila sana sini cuk hmm, udah pas, susen. profesional kita dapatkan ya latar ratus, cuy. aduh dia aduh aduh, aduh, aduh. Hmm. Ya, gitu lagi dong iya <laughs> kan hmm, nanti jiwa tuh cuy hmm, dah, pasti nikmat pandang oleh mata oke okay, lagi tuh hmm, jam pasir yang 2 hektare ya cuy waduh angkat dong nggak hmm, mau diangkatnya cuy seandainya diangkatnya itu berapa hmm, padita itu cuy yang penting sudah menikmati masa-masa-masa pencet ya masa-masa nikmat lah ya <laughs> oke lumayan cuy saat juta sudah kita dapatkan kita naikin bednya kita buy lagi 480 semoga jadi adikas yang mantap-mantap enak, enak lah, dipandang oleh mata ya kan Segar-segar yang wah-wah gitu ya cuy. Oke okay, buat abang-abangku dan om-omku semua, ingat ya, di sini saya tidak mengajak ataupun mengajarkan ke kalian untuk bermain, apalagi memberi contoh ke kalian untuk bermain itu tidak sama sekali ya cuy. Dan di sini saya hanya sekedar menghibur kalian dan di sini juga saya hanya sekedar konten kreator. Dan buat abang-abangku semua yang sudah telanjur bermain, silahkan gaskan titik-titik. Tapi ingat kalau sudah ada peluang buat WD di WDM jangan sampai nggak di WD nanti kalian menyesal aja ya. tapi yang satu hal lagi yang paling penting cuy yang belum bermain jangan coba-cobalah untuk bermain game seperti ini karena kalian belum hatam main seperti ini aja ya kalau ya. gue dah hatam cuy hatamnya gimana cok game ini nggak ada hatamnya ya menghabiskan ya ini game ini aja ya, buat abang-abangku semua janganlah bermain game seperti ini kalau yang belum bermain tapi yang kalau sudah bermain lagi tipis-tipis tapi ingat cuo jangan turutin nafsu jangan turutin geng karena geng gak ada habisnya cuy oke okay, mantap ayo dong lagi dong hmm, jam pasunya 3 hektar, 4 hektar, gila 2 hektar tadi cuy banyak benar gitu gak tau lah coba kalian uh, klik awal lagi itu berapa waktu itu banyak itu cowok udah ya, pasti udah pasti udah pasti cowok udah <laughs> ya, pasti apa tuh oke belum tentu cuy karena ini masih awal juga ya kan kita gak tahu apa-apa juga Oke, kita coba bye lagi kalau aku ini uh, momennya aja ya cuy ya? bye bye mulu lo. yalah bye lah cuy karena gratisan enggak semudah eh, sekedipkan mata cuy ah sekedipkan mata cemana cok? yang pasirnya kurang cincinnya kurang nih no. semuanya kurang cuy Oke, diangkatnya lagi kuning hijau boleh nice mantap cok lagi cok cincin boleh itu banyak masih kurangnya cincin cok lu minta yang ada-ada dinas kita dapatkan lumayan cuy alhamdulillah kenyang ya maka datang maka angin ini dia enggak mau lagi dia cuy ayo dong angkat dong nice mantap jiwa diangkatnya cuy ini hmm, seperti lumayan, cuy. Super deh super gak, super gagak. Oke, mana lagi? Oke, dirinya banyak. Ayo dong, apa lagi? Ini boleh juga, itu kurang satu. nice lumayan sudah ini, cuy. Ini hmm, merahnya, kurangnya itu ya, enggak apa-apa lah sama juga kita dapatkan, ayo dong, ayo dong, lagi dong. Oke, ini sudah lumayan sudah ada peluang berbayi nih, oke? Nen? Lalu sini, cok enggak ada ngasih ya sudah langsung kita WD ini aja lumayan juga cuy karena peluang buat WD jangan sia-siain cuy sumpah nanti kalian menyesal cok banyak di kota-kota pak kalian kota-kota eh, kota-kota kita eh kota-kota kita kota-kota saya juga kayak gitu cuy kalau WD ya ada peluang buat WD nggak di ini pasti menyesal cuy dia ya, pasti darpal lah sudah Cuy, coc itu lumayan. Di disini nggak balik modal sama sekali nih cuy, enggak apa-apa lah ya. Penting sudah ada peluang buat WD. Langsung kita kincar WD cuy. Langsung kita kincar ke lobby ini jok <tuh> Oke, semoga nggak apa-apa ya. buat banget Thank you banget yang sudah like dan sudah komen dan sudah subscribe nya. Semoga kalian sehat selalu Dan dimurahkan rezekinya Dan dilancarkan segala urusannya Dan dimudahkan apa yang diinginkan Dan di sini gue pamit dulu undur diri Gue Tepa Paus bersama GBR123 Pengen cabut undur diri See you next konten next video Berjumpa lagi di video selanjutnya See you bye bye Love you semuanya Semoga kalian sehat sehat semua